Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semula dalam Saf React. Kita akan sambung lagi ejen Ali semakin spicy, semakin padu. Alright, season 1 Episode yang ke-10 tanpa pemasa. Jom. Kedai nasi lemak ni lagi. Apa ini? Komen kembali. Ha. Geng-geng Komeng ni, motor dia bapak lah best gila Woi ada nos Boleh tak bakar tahan let's go Oh tak, luar atas Oh dia skip je Huh? Mas apa korido kerjanya? Alamak awak ni pun power gak masa celah. Oh no Ali dapat menyelamatkan makcik tu Terbalik semua benda Ya awak tu pun dapat larikan diri Rakam Oh no Benda rakam lah Alright Ali dah kena rakam. Upload kat TikTok. Tu dia akan jadi famous. Semua sebab Maci tu. Aha. Eh kenapa kucing? Oh mimpi mimpi mimpi Alright Memang lambat je pergi sekolah cik. Eh mana Acik? apa benda tu? Agak dia balik flashbang tadi Oh datang awal Video dia lah kan, tapi dia orang tak tahu tu Ali, kan. Sebar rambut pajak. Elisha tahulah ya. Yeah. Oh baru aja bersih kan. Kutu baju berpagi, wahai. lah macam apa? Ah, dia orang looking forward lah sebab sebaye. Tapi dia orang tak tahu yang hero itu adalah Ali. Jangan Ali, jangan. Ah. Dia buat Facebook untuk... Yeah. <laughs> Tapi kan dia buat benda ni bahaya. Oh. Dia expose kan dekat banyak villain kan. Eh? Yang dia tuju kan. Eh? Mungkin ada orang Jai yang masih tak tahu. Main phone pula. ya ni sambungan ya oh Oi la komen dia gang lain kan dia tak sama dengan do stress Tidak segera. Aku lebih biasa dengan itu. Oh, new item? Orang pun ada background dan ada buat benda juga Dia masih lagi tak healing lagi ke? Pasal benda yang berlaku kat powerplant 2 episod yang lepas Tak boleh, kita perlu ke Alicia juga Dah Bahaya. Sebab maklumat free Komen Come Ya, yeah, mudah Komeng ni tak ada motor dia Tak kuat mana pun Mari kita tengok dia punya close combat macam mana Nice one Alamak awak tu lari pulak Dia orang ikat tangan je Dah lari. Ah, makan gak basuh lama ini. Tak boleh berenang. <laughs> Semua tak kerti berenang. Intel dah secure. Mari kita tanya. Wah, Wah ni. Tanya dia. Oh. .Ya yang tu salah Ali. Salah. Tak boleh, tak boleh kena ada profil, tak boleh. Tak boleh ada profil bahaya. Ya, aku kereta Carib ni so lepas. Yap. Nah, no, tak boleh juga macam tu Ali, tak boleh juga. Sebab Uncle Bakar yang bagi foundation untuk Ali jadi. Dia faham sikit pasal Iris. Dan juga misi-misi. Oh, Ali dah tak lupa pula dah. Budi tak kena budi. Ya aku rindu Alisha tu bila nak action balik. Weh. Abang ber. Bukan weh. Aduh Kita nak angkat call, kan, sebab baru marah Alamak Masih-masih ada masalah dalaman Tak apalah Ali pernah settlekan mision seorang diri Satu mision je lah Roroform. Apa ni? Ya. Ha! Ha! Bini dia call. Duh! Cepat cepat. Ramai pula geng-geng komeng ni. Booster. Oh. Boleh sing eh dengan Iris. So maksudnya memang satu set lah Sama macam Airbus dia. Lah. Tapi dia kena kontrol dululah. Ya Elizabeth ada dah ada apa? Skuter yang boleh fight fight dengan komeng Itulah bos besar kita. Oh, angkut bakar belum datang. Ni akan tak dapat call tadi tak datang. Mama, sedap. Ah, bu kopit dah dia. Cepat cepat angkat je kursi tu. Ya yeah, berjaya, haha <laughs> mudah. Huh. Delete kau and delete, delete Ali sudahlah tu. Benda ni buat masalah aje kan. Eh. Huh. Kenapa? Dia langgar apa? Peraturan ke? Eh Oh, oh. Tak, tapi aku sih rasa dia kena main control Oh, tu dia punya secret Apa? Secret mission Tak, aku rasa dia kena main control Sebab Dr. Aaron kan? Eh? Dengan door stress The Plotikans Betul ke bakar? Oh no Oh, punyalah beberapa episode yang lepas kan baru kita dapat dia punya sambungan dia dalam episode ni hujung-hujung. So macam itulah. Ah, uh, tapi aku still dalam hati aku aku rasa Uncle Bakar bukannya traitor, bukannya pengkhianat. Dia mungkin dipergunakan. Mind control ke apa lah yang dikontrol. Tapi nak tahu tak tahu kita tengoklah next episode, next episode nanti kan. Uh, tapi itulah cerita ni dia nak sambung Cerita yang macam yang penting ni Dia macam ada gap 1-2 episode So kita kena ingat lah So itulah dia episod 10 uh, episod dia awal-awal biasa je Dia pasal Ali ni yang nak viral apa semua kan uh, Tapi yang ujung-ujung tu yang biasa tu uh, Yang bakar kena tangkap kan And then kita baru tahu oh, secret mission tu uh, Rizwan nak cari siapakah Pengkhianat dalam Apa organisasi tu kan Tak tahulah <laughs> kita tengoklah episod akan datang. So itulah dia untuk episod kali ini. Kalau korang suka macam biasa boleh like, jangan lupa untuk subscribe. Kita akan jumpa dalam episod akan datang, di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.